terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru hari ini tentu kita mendapatkan info persahabatnya dari Indosiar langsung di akun Instagram Indosiar disini menginfokan bahwa bakal ada tentunya kelanjutan prosesi siraman Lesti dalam siaran tunda, pengajian dan siraman takdir cinta Leslar hari Rabu Tanggal delapan Agustus 2021, eksklusif pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di Indosiar, bersahabat dia saksikan. Tentunya, kelanjutan prosesi siraman Lesti Kejora nih pasti kita semua nggak sabar menyaksikan acara siraman Lesti Kejora hari ini. Dan berikutnya, kita lihat juga persahabat ada unggahan yang tentu membuat kita ngakak parah. Persahabat, ya, tentu ada kiriman bunga nih kepada Rizky Bilar. Persahabatnya di rumah Abang Bilar di sini dari Momi Milenial L2W di situ kita salfok sama tulisannya para sahabat ya, selamat nganu menuju enak-enak, Rizky pilar dan Lestiani ditunggu CCTV malam pertamanya aduh <laughs> sontak bang persahabat ya ini kalimat membuat kita ketawa parah nih, dengan kelakuan gestrik dari fans-fans yang sangat luar biasa, mudah-mudahan tentunya kita semua diberikan kebahagiaan kesehatan dan keberkahan amin, ya, berikutnya kita lihat juga persahabat ada unjian spesial ini tentunya detik-detik jadi -detik, lepas kejora digendong oleh kedua orang tua akan melakukan acara proses siraman. Masya Allah makin gak sabar persahabat yang menunggu tentunya kejutan di acara siraman hari ini. Dan berikutnya kita lihat Masya Allah tentunya sudah dilakukan persahabat ya penyiraman tentunya mudah-mudahan doa baik. Dan tentunya kita selalu mendoakan mudah-mudahan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun untuk pernikahan idola kesaingan kita. Dan kita masih menunggu kejutan bersahabat ya tetap pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.